Hai viewers, ketemu lagi di channel Tauga. Air Zamzam -zam adalah sumber mata air yang aneh dan unik. Ribuan tahun dan miliaran manusia sudah menikmatinya. Lalu, kenapa air Zamzam -zam selalu ada ya, guys? Ini jawaban ilmiahnya. Yuk, mari kita bahas. Oh ya, kalian bisa aktifkan subtitle ya, guys. Bisa kalian bayangkan, 2 jutaan jamaah setiap musim haji dari seluruh negara. Diperkirakan, setiap musim haji menghabiskan air zam-zam mencapai 50 juta liter logas bahkan lebih. Penelitian awalnya nih, dilakukan oleh geolog yang juga bekerja di Nasa, asal Mesir, bernama Faruk pada tahun 1973. Dia melakukan pemotretan geologis di gurun Sahara Penelitian tersebut juga ia lakukan di Mekah dan Madinah Faruk mendapati bahwa di bawah lapisan bebatuan terdapat ceruk air Hasilnya, ternyata ia mendapati tanda-tanda adanya lautan air di lapisan bebatuan di bawah Mekah Dan lautan air itu merupakan sumur air zam-zam Kemudian, seorang ilmuwan bernama Tarik Hussein yang merupakan ilmuwan lokal terkejut saat mengetahui bahwa ukuran sumur air zam-zam hanya sekitar 5 kali empat sedalam 42 meter Tentunya sangat aneh ya guys sumur berukuran kecil dapat mengeluarkan jutaan liter air setiap musim haji Tarik dan rekannya Udin Ahmed justru mendapati temuan bagaimana air yang disedot selalu terisi penuh kembali hanya dalam waktu 11 menit saja Selanjutnya, asistennya mengatakan jika di bawah telapak kakinya, terdapat pasir halus yang seolah menari-nari dan air tersebut keluar dari dasar sumur. Aliran air yang muncul memiliki jumlah sama di setiap titik mata air. Berdasar pada hasil penelitian tersebut, mata air zamzam -zam dapat mengeluarkan air 11-18 liter per detiknya. Oleh karena itu, setiap menit bisa menghasilkan sekitar 660 liter air. Subhanallah... Nah, sekarang sudah tahu kan, kenapa sih air zamzam tidak pernah habis? Jangan lupa subscribe dan tonton semua video di channel ini.